إن الحمد لله نعمله ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له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 أَخَوَانِ فِي Setelah turunnya izin untuk berperang dan Rasulullah SAW kaum Muslimin dari kalangan Ansar, dari kalangan Aus dan Khazraj dengan bayatul harbi, dengan bayat peperangan. Siap membela Rasulullah SAW sebagaimana mereka membela keluarga mereka sendiri. Maka diizinkan pula kaum muslimin oleh Rasulullah SAW untuk hijrah ke Madinah. Salamna adzina Allah Ta'ala lahu salallahu wa sallam fil harbi. Wabaya'ahu hadal min al ansar ala al-islam. له ولمن Ketika diizinkan oleh Allah SWT untuk berperang dan sudah berbayat kepada Beliau satu golongan dari kalangan Ansar atau satu kaum dari kalangan Ansar. Berbayaat bersumpah untuk membela Rasulullah SAW Dan juga telah memberikan tempat Untuk kaum muslimin Maka Rasulullah SAW memerintahkan Kepada para sahabatnya dari kalangan muhajirin Min qawmihi dari kaumnya Ataupun man ma'ahu mekkah Ataupun siapa yang bersama beliau di mekkah Dari kalangan muslimin Diperintahkan bil bilquruji dan madinah diperintahkan untuk keluar hijrah ke Madinah. Al hijrah ilaiha bi min al Diperintahkan untuk bergabung bersama saudara-saudara mereka dari kalangan Ansar di Madinah. Wa qala, dan beliau bersabda alaihi salatu wassalam, "Innallaha 'azza wa jalla qad ja'ala lakum ikhwanan wa daranan biha." Sesungguhnya Allah Azza wa sudah menjadikan untuk kalian saudara-saudara dan sudah menjadikan untuk kalian tempat Ta'manuna manusia yang kalian akan aman di sana. Bahwa arsalan, maka mereka pun keluar, arsalan, arsalan ini bergelombang-gelombang atau berkelompok-kelompok. waqam rasulullah sallallahu alaihi waalaikumussalam di Makkah sedangkan rasulullah sallam menunggu di Makkah yang tadiru anya dan Allah beliau menunggu hingga Allah mengizinkan beliau hijrah yang tadir anya dan Allahu menunggu sampai robnya mengizinkan beliau filquruji min Makkah hingga keluar dari Makkah walhijrah ila Madinah untuk hijrah ke Madinah Madinah setelah diperintahkan untuk hijrah maka yang pertama hijrah ke Madinah dari para sahabat-sahabat Rasulullah SAW dari kalangan muhajirin dari kalangan Quraisy, dari Bani Makhzum adalah Abu Salamah masih ingat Abu Salamah anhu, yang beliau juga hijrah ke Habasyah dengan rombongan muhajirin yang pertama ke Habasyah dan mereka kembali setelah mendengar berita yang ternyata salah beritanya Yaitu masuk Islamnya orang-orang Mekah Maka ketika sampai di Mekah Mereka mendapati gangguan-gangguan kembali Maka yang pertama hijrah ke Madinah Adalah Abu Salamah dari kalangan mereka yang pernah keluar ke Habasyah Abu Salamah ibni Abdul Asad Hajar ilal Madinah قَبْلَ بَيْعَةِ أَصْحَابِ الْعَقَبَةِ Di sana Beliau hijrah ke Madinah Sebelum bayat yang kedua Satu tahun Berarti pada bayat yang Pertama begitu mendengar orang-orang ansor Ada yang masuk Islam Walaupun cuma sekian Cuma sedikit Beliau langsung hijrah Ke Madinah وَأَكَلَنَا قُدْمُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَاللَّهُ وَعَلَىٰ أَلْهِ وَسَلَمْ مَكَّهِ مِنْ dan bahwasanya beliau adalah orang yang pernah ya, yang baru datang kepada Rasulullah SAW di Mekkah dari negeri Habasyah. ketika dia diganggu oleh Quraisy, dan beliau mendengar orang yang masuk Islam dari kalangan Ansar, Madinah Langsung beliau keluar menuju Madinah hijrah. ثم كان اول من قدم قديمها من المهاجرين بعد ابي سلمى عامر بن ربيعه kemudian orang yang pertama hijrah mendatangi madinah dari kalangan muhajirin setelah abu Salamah adalah amir bin rabi' ma ah. huwa imra'atuhu layla bint abi bersama beliau istrinya yaitu layla binti Abi Hatim, hulna Abdullah ibnu Jahsh, kemudian Abdullah ibnu Jahsh yang juga istimewa lebih ahlihi, yang juga beliau membawa keluarganya, wahbi akhihi, dan juga membawa saudaranya Abdul ibnu Jahsh yang dijuluki dengan kunya Abu Ahmad. Wakan Abu Ahmad rajulan karena Abu Ahmad ini adalah seseorang yang buta matanya. Tetapi walaupun buta matanya Beliau biasa Berkeliling di Mekah bagian atas Maupun Mekah bagian bawah Sendirian di qaid Tanpa ada penuntun Sudah biasa hafal jalan-jalannya Dia tahu harus kemana Nah, demikian keadaan beliau RA, Abu Ahmad Wa kana dan beliau adalah seorang Khattab. Kemudian juga yang berikutnya adalah Umar Ibn Khattab RA. Bedanya Kalau orang-orang yang lain sembunyi-sembunyi Keluar dari Mekah Ada penomor Umar Ibn Khattab terang-terangan Menyatakan siapa Yang istrinya mau jadi janda Dan anak-anaknya akan menjadi yatim silakan. Temui aku di pinggir kota. Aku akan keluar hijrah ke Madinah. Silahkan. Siapa yang istrinya mau jadi janda. Dan anak-anaknya akan menjadi aitham. Silahkan temui aku. Di pinggir kota. Aku akan keluar hijrah ke Madinah. tentunya Tidak ada yang berani menghalangi Umar. Beliau hijrah ke Madinah. dengan Tanpa ada halangan. Wa'ayyash ibnu Abi Rabi'ah Al-Mahzumi dan juga yang berikutnya adalah Ayyas ibnu Abi Rabi'ah Al-Mahzumi radhiyallahu taala anhu. Hatta qadima Al-Madinah hingga mereka sampai ke Madinah. Kemudian tatab'a muhajirun setelah itu berduyun-duyun para Muhajirun hijrah ke Madinah sesuai dengan perintah Rasulullah Shallallahu alaihi wa wasallam dan Quraisy. ketika dilihat mereka-mereka pergi ke Madinah, ya, maka mereka tidak bisa menghalangi kecuali dengan alasan ya, bahwa kalian berdagang di Mekah kalian mengajarkan tijarah jual beli di Mekah, kalian memperbanyak harta kalian di Mekah sekarang kalian mau keluar ke Madinah, maka tinggalkan semua apa yang kalian punya dari harta kalian Tinggalkan rumah kalian untuk kami Dan tinggalkan harta benda kalian untuk kami Tinggalkan semua yang kalian miliki Untuk kami Karena kalian mendapatkan harta itu Menjadi kalian kaya menjadi cukup Itu di Mekah Maka jangan dibawa ke Madinah Alasan yang dibuat-buat oleh Alimusriqin Quraisy Tetapi karena mereka kaum mu'minin Lebih cinta kepada Allah dan Rasulnya Daripada harta dunia Maka mereka tinggalkan semuanya mereka tinggalkan semuanya di Mekah Dan mereka hijrah Hanya dengan membawa pakaian mereka Dan perbekalan untuk perjalanan mereka saja Mereka berangkat berduin duyun ke Madinah Mereka tinggalkan harta benda mereka Dan mereka dalam keadaan Memilih Allah dan Rasulnya nya Adapun Rasulullah SAW Sebagaimana kita katakan belum mendapatkan izin untuk hijrah dari Allah SWT. Wa aqama Rasulullah SAW di Makkah. Ba'ad ashhabihi min al Maka Rasulullah pun tetap bermukim di Mekah setelah sahabat-sahabatnya hijrah. Yantadir an yudan lahu hijrah. Menunggu hingga diizinkan beliau untuk hijrah. Wa lam yataqlaf ba'd. Tidak tertinggal, bersama beliau di Mekah, seorang pun dari kalangan muhajirin, kecuali orang-orang yang hobisa yang ditahan oleh Quraisy, atau yang futina, yang terfitnah. terfitnah Ini yani terfitnah dengan orang-orang musyrikin, sedangkan yang hobisa adalah yang dilarang karena mereka adalah mustadafun, misalnya. Budak yang dimiliki oleh tuan-tuan Dari kalangan musyrikin Sehingga mereka tidak bisa hijrah Illa Ali Ibni Abi Talib wa Abu Bakar. Kecuali dua orang Selain yang futina Selain yang hubisa Selain yang mahbus dan mastun Adalah Ali bin Abi Talib Radulahu ta'ala anhu Dan Abu Bakar ibnu Abi As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu Dua orang sahabat yang mulia yang dua-duanya adalah kerabat dekat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ali ponakannya sedangkan Abu Bakar adalah orang yang terdekat sahabat yang paling dekat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Radiallahu taala anhuma. Dan kan Abu Bakar كثيرا ما يستاذن Rasulullah sallallahu wasallam berhijrah. Sedangkan Abu Bakar selalu dan sering kali minta izin untuk berangkat hijrah. Ya Rasulullah aku ingin hijrah, ya Rasulullah aku ingin berangkat hijrah dan seterusnya. Selalu Rasulullah sallallahu melarangnya. Fa Rasulullah sallallahu alaihi dengan kalimat la jangan terburu buru bisa jadi engkau akan mendapatkan teman untuk berangkat hijrah jangan terburu buru bisa jadi engkau akan mendapatkan teman yang akan menemanimu berangkat ke Madinah fa yatma Abu Bakar an an yakunahu maka beliau alaihi wassalam, maka beliau radhiyallahu taala anhu, dan Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu berharap. Kalau yang dimaksud teman tadi adalah Rasulullah sendiri. Sehingga beliau mengurungkan niatnya berangkat hijrah, karena Allah menyatakan bisa jadi engkau akan mendapatkan teman untuk berangkat hijrah. Maka Abu Bakar berharap mudah-mudahan yang dimaksud adalah Rasulullah sallallahu alaihi Aku akan bersama Rasulullah sallallahu alaihi wa wasallam. Ketika orang-orang Quraisy melihat bahwasannya Rasulullah SAW sudah menjadi orang yang memiliki syiah, memiliki pengikut-pengikut, washabun -pengikut, memiliki sahabat-sahabat bin -sahabat dari golongan lain selain mereka, bin yang bukan dari negeri mereka wa muhajirin dan juga orang Quraisy melihat keluarnya para sahabat-sahabat Nabi ke Madinah muhajirin hijrah arafu qad daran wa minhum man'ah maka mereka pun mengerti bahwa kaum muslimin sudah mendapatkan tempat untuk mereka tinggal di sana dan mereka mendapatkan tempat dan perlindungan keamanan di sana Fahadiru kuroj Rasulullah. Maka mereka mengkhawatirkan Keluarnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kepada mereka. Lihat ya, orang-orang Quraisy ya, liciknya mereka. Ya, cerdas kalau untuk kejahatan namanya licik. Ya, ya, cerdas itu kalau untuk kejahatan, untuk kejelekan namanya licik. Ya, melihat Rasulullah SAW sudah punya orang-orang ya, dari selain Quraisy. Yaitu orang-orang ansar Sudah punya suku yang akan melindungi Dan kaum musliminnya sudah hijrah ke sana Maka tinggal satu lagi Berarti Rasulullah SAW Pasti akan hijrah ke Madinah Ini dikhawatirkan oleh mereka Tidak boleh dan dilarang Rasulullah SAW keluar dari Madinah Mereka paham Kalau Rasulullah hijrah ke sana Berarti mereka sudah memiliki tempat sudah memiliki pasukan, sudah memiliki kekuatan, dan sudah memiliki pemimpin pula, Maka dicaya mereka akan sepakat untuk memerangi orang-orang Quraisy. Ini dikhawatirkan oleh orang Quraisy. Quraysh. Maka mereka pun berkumpul di tempat yang bernama atau yang dijuluki Darun 2 Darun 2 adalah tempat pertemuan mereka kalau akan memutuskan suatu keputusan. Daruna Dua, sembunyi rumah seseorang dari kalangan mereka yang dianggap tokoh tertua mereka, yaitu Daru Qusai Ibnu Kilab, allati kanat Quraisy la taqdi amran illa fiha. Yaitu rumahnya Qusay ibn Kilab. Qusay Kilab, yang di sana di rumahnya mereka selalu sepakat. Kalau ada masalah yang harus diputuskan, mereka akan berkumpul di tempat tersebut di rumahnya Qusay bin Kilab yang dijuluki dengan Darun Nadwa, tempat permusyawaratan, majelis permusyawaratan Quraisy. Ya tasyawaruna fiha. Mereka bermusyawarah di sana. Mayatsna'una fi amri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka bermusyawarah apa yang harus mereka lakukan. Tentang urusan Rasulullah shallallahu 'alaihi wa ketika mereka mengkhawatirkan apa yang mereka khawatirkan. Apa yang dikhawatirkan tadi, yang dikhawatirkan mereka, kaum muslimin sudah punya tempat, sudah punya suku-suku yang melindungi, sudah punya tentara, dan sudah punya pemimpin pula, maka di mereka akan memerangi Quraisy. <tuh> Masih ingat ucapan orang-orang Quraisy kepada Saad? Ibnu Ubadah ketika marah kepadanya sungguh tidak ada yang paling aku benci kaum yang kami akan berperang dengannya, melainkan kalian jadi tidak mau mereka untuk berperang melawan suku Khazraj kenapa? karena di samping mereka sama-sama Allah dan mereka juga segan kepada orang Khazraj karena mereka ahlul had memang orang-orang tukang perang ini harus kita catat dan kita ingat. Orang-orang Quraisy takut dan menyatakan kepada Ubadah, sungguh tidak ada satu suku satu kaum yang kami tidak suka untuk berperang dengan mereka melainkan kalian. muslimin yang yang ternyata sekarang mereka sudah mayoritasnya mengikuti Rasulullah SAW dan sudah berbayar untuk siap bertempur siap berperang melindungi Rasulullah SAW. Maka mereka khawatir. Tinggal satu cara kata mereka, yaitu urusan Rasulullah SAW ini harus dihalangi, jangan boleh ke kemalain. Dikisahkan oleh Abbas, oleh Ibn Abbas, radhiyallahu taala anhu, allahamma ajma'u li wa ta'adu an yadhalu an yadhalu fi dar al nadoa fiha fi Amir Rasulullah SAW. Mereka atau ketika mereka sudah sepakat dan mengadakan perjanjian waktu pertemuan <coughs> ayat khudu di nadwa yani menentukan waktu kesepakatan untuk bertemu di darun nadwa untuk bermusyawarah di dalamnya pada urusan rasulullah SAW. maka berpagi-pagi mereka berangkat di waktu dan jam yang sudah ditentukan mereka datang seluruhnya ke Darunan Doa. Wakanadalikal yawm yusamma Hari itu dijuluki dengan yawmuz Hari perkumpulan. Karena jarang terjadi perkumpulan seserius Sampai seluruh tokoh-tokoh datang. Tidak terkecuali. Semuanya hadir. Tokoh-tokoh turis. Fataraduhum iblis. Tiba-tiba iblis datang. Menawarkan diri untuk ikut bermusyawarah. Tetapi Fihai ati Fihai ati jali. Tapi dalam bentuk seorang Syekh yang tua yang mukanya seperti tokoh-tokoh nejen. Alaihi badun. Memakai bat, yaitu seperti baju besar yang hanya kotak saja. Tangannya keluar dari sini, satu dari sini. Tenang yang biasa dipakai oleh orang-orang tua mereka dari Najid. Fawaqafa ha ala babid Maka dia pun berdiri di pintu Darun Nadwah. Falama <tuh> ra'ahu ala babihā, fatīka maraka melihat ada seorang tua berdiri di pintu Darun Nadwah, mereka pun bertanya, Mana syaikh? Siapa syaikh ini?" Maka iblis menjawab Syukun min ahli Najd. Saya adalah orang tua dari penduduk Najd. Sami'abilillah di taatul mendengar apa yang kalian sepakati, apa yang kalian hendak bicarakan. Fakhru Rama aku melihat mataku dan datang untuk mendengar apa yang akan kalian bicarakan nanti. Wa'asa Allah ya Timoquminu raiyun mushan. Semoga aku tidak men linggalkan atau tidak menyisakan satu pendapat atau semoga aku akan ikut andil bersama kalian dalam memberikan nasehat dan memberikan pendapat, alu ajal, benar, kalau gitu masuklah, fadakal maka masuklah bersama mereka iblis lana di sana sudah berkumpul semua tokoh-tokoh musyrik Quraisy maka sebagian mereka berkata kepada sebagian yang lain inna hadzal sesungguhnya orang ini yang dimaksud tentunya Rasulullah sallallahu alaihi wa wasallam. Sesungguhnya orang ini urusannya sebagaimana kalian ketahui fa inna wallahi ma Min Maka kami sungguh tidak aman Kami khawatir bahwa dia akan menyerang kita Akan memerangi kita Bersama orang-orang yang mengikutinya dari orang-orang lain selain kita okay. Maka sepakatilah kalian satu pendapat okay. Fata qala Maka mereka pun bermusyawarah dan berkata salah seorang mereka filhajit, baban, Satu usulan berkata tangkaplah dia dan kemudian tahanlah di satu rumah atau di satu kerangkeng dari besi dan tutuplah pintunya kemudian tunggulah sampai menimpa dia kematian sebagaimana apa yang pernah menimpanya dari para suara al kanu qablahu. sebagaimana apa yang telah menimpa para penyair-penyair terdahulu sebelum dia zuhair wanabirah ini penyair-penyair jahiliyah kebiasaan orang-orang jahiliyah dulu menghukum penyair-penyair yang tidak disukai oleh mereka atau dianggap penyair-penyair ini harus dihukum mati. Maka akan ditahan di satu tempat, dikurung, sampai matinya. Hatta Nah ia Akan ditunggu sampai datang giliran kematiannya. Atau ditunggu sampai datang ajalnya. Di antaranya Zuhair Wa menmadwa min minahadal maut dan juga orang-orang yang selain Zuhair dan Nabiqah dikurung sampai matinya hatta yusibahum ma'asabahum hingga menimpa orang ini apa yang menimpa mereka ini satu usulan faqala syaykhun najdi maka berkatalah orang tua dari Najd tadi yang ternyata adalah iblis dia menyangkal dan berkata lawallahi tidak demi Allah Ma lakum bira'iyin Sungguh ini bukan pendapat Ini bukan pendapat yang benar Kalau kalian kurung dia Sebagaimana kalian katakan Perintah-perintahnya akan keluar Dari balik pintu yang kalian tutup Iblis tidak berfikir Seperti apa yang mereka fikir Mereka berfikir tentang Satu pribadi yang bernama Nabi Muhammad SAW, itu saja. Tetapi, kalau iblis berpikirnya dakwahnya jangan sampai tersebar, sehingga kalau dikurung mungkin bagi beliau oleh suatu salam bisa terbunuh. Kelaparan, kehausan, dan mati. Tetapi yang dipikir oleh iblis, yang namanya nabi, rasul pasti bisa berbicara, dan pembicaraannya adalah wahyu. Dan pembicaraan Rasulullah SAW pasti akan berpengaruh pada setiap orang yang mendengarnya sedangkan orang-orang akan mendengar dari balik pintu tidak perlu pakai membuka pintu akan mendengarnya dari balik pintunya maka kata iblis jangan kalau dikurung seperti itu niscaya layak rujahna amruhu min ilbab. akan keluar perintah perintahnya ucapan-ucapannya dari balik pintu yang kalian tutup sampai kepada ashab kepada teman-temannya dan sahabat-sahabatnya فلا an أَن يَزْبُو alaikum Wanzihuu min kalau perintah-perintahnya, nasihat-nasehatnya, dakwahnya sampai keluar, maka niscaya mereka pun suatu saat akan menyerang kalian dan akan merampasnya dari kalian dan kemudian mereka akan memperbanyak pengikutnya hatta yaglibukum hingga berhasil mengalahkan kalian. Ala adhukum, maahadalah Sungguh ini bukan pendapat yang bagus. Fandurubya lihatlah pendapat lain. Mata syawaru mereka bermusyawarah lagi. Tumakalakailun minhum. Kemudian berkata lagi seseorang dari mereka, yaitu abul Aswad Fabiha ah, ibni Amr. Nukrijuhu mina biini adhorida, fanunfihi min biladina. Kami usulkan untuk musir dia. Kita usir dia dari tengah-tengah kita dan kita asingkan dia keluar negeri yang jauh. Okay. Faida nukrijah anna. Kalau sudah diusir dari tempat kita, maka kita tidak peduli lagi mau kemana dia pergi, terserah. Wallahi itu dia mau tinggal di mana, terserah. wa عَنَّ karena dia sudah lenyap dari kita dan kita sudah tidak diganggu lagi oleh dia. Wa aslahna setelah itu kita perbaiki urusan kita, Wa kita perbaiki persatuan kita, kamakannat, sebagaimana yang telah lalu. Berkata Syekh Najdi, berkata orang tua dari Najd tadi, iblis tadi, lahu Allah, tidak demi Allah. Ma hadzalakum birai? Ini bukan pendapat yang bagus. Alam tara husna haditsi? Tidakkah kalian melihat bagaimana bagusnya pembicaraan orang ini? Wa halawa Bagaimana manisnya tutur kata dia? wa ghalabatuhu ala qulubir rijal dan bagaimana ucapannya bisa mengalahkan hati-hati manusia bima ya'ti dengan apa yang dia bawa wallahi law fa'altum ma antum kalau kalian lakukan seperti itu mengusir dia ma antum yanhul ala hayl min al-'ard fa yaghlib sungguh demi Allah nikaya dia akan tinggal di satu desa negeri atau satu kaum dari kalangan Arab Kemudian dia mengalahkan mereka Mengalahkan dalam artian menguasai mereka dengan ucapan-ucapan manisnya Mengu Menguasai mereka dengan dakwahnya min wa Dengan ucapannya dan pembicaraannya Dan tutur katanya Hatta Hingga mereka akhirnya mengikutinya Kalau mereka sudah mengikutinya berarti dia memiliki kekuatan besar Sumbayasi rubihim ileikum dan kemudian mereka akan menyerang kalian hat saya bihim hingga menyerang kalian dengan mereka si biladikum di negeri kalian saya akan merakun dan mengambil urusan kalian min aidikum dari tangan kalian mengambil urusan kalian artinya menguasai kalian tuma ya faalbi kum Kemudian dia akan memperlakukan kalian sesukanya. Cari pendapat lain. Jangan pendapat ini. Maka iblis pun tidak riazoh dengan usulan yang kedua. Carilah pendapat lain selain pendapat tersebut. Faqala Abu Ja'far. Maka berkata Abu Jahal bin Hisyam. Wallahi inna li lana ra'yan ma araakum wa qattu alayhi ba'd. Aku punya pendapat kata Abu Jahal. Dan aku tidak melihat kalian berpendapat seperti ini sebelumnya sama sekali. Qal wa ma huwa iya hakam Mereka berkata, apa itu wahai iya Aba hakam Berkata Abu Jahal kita ambil dari setiap suku Seorang pemuda yang gagah berani Yang mulia Turunan yang baik Atau orang yang paling mulianya Di kalangan kita Masing-masing suku memberikan perwakilannya Seorang pemuda Yang tangguh, yang gagah berani Yang mulia Tomanuqa qulafatan minhum sayfan sariban kemudian kita berikan masing-masingnya pedang yang tajam saifun sayfun muhannad thumma ya'madu biha darbat rajulin wahid kemudian mereka bersama-sama menikamkan atau menebaskan pedang mereka berbat rajulin wahid dengan bersama-sama satu pukulan bayaktuluhu yang akhirnya membunuh orang itu. Panas minhu kemudian cerita selesai. Urusan dia habis. Bainam idza fa'alu dalika tafarraqa damuhu fil qaba'il jami'an. Kenapa harus sekian pemuda bersama-sama? Kata Abu Jahal, hingga tafarraqa damuhu, hingga darahnya tersebar ke seluruh suku-suku Siapa yang bunuh? Yang bunuh suku ini, suku ini, suku ini, suku ini, suku ini, suku ini, suku ini, suku ini, suku ini semuanya. Ya. Semuanya mewakili ya, pembunuhan tersebut. manaf ala ya. harbi kaumihim jami'an. Maka keluarga dia, keluarga abdi manaf tidak akan bisa memerangi seluruh suku, seluruh kobilah Enggak akan mampu memerangi seluruh kobilah Pasti ujung-ujungnya minna bil بِالْعَقْلِ Pasti akan ridho dengan tebusan saja Kalau mau kisah hutang darah silahkan Hutang darah kalian wahai Bani Abdi Manaf Kepada seluruh suku-suku ini Karena yang membunuh adalah semua pemuda dari seluruh suku Ini usulan dari Abul Hakam Abu Jahlin فَقَلْنَاهُ لَهُمْ Kalau mereka tidak bisa membayar darah maka saya mereka akan meminta tebusan. Kalau meminta tebusan, kita akan bayar. Kita urunan, kita bayar dia. Oleh Syekh Najdi, berkata orang tua dari Najdi tadi. Iblis la'na tu alaik. Al-qaulu yang benar adalah apa yang dikatakan oleh orang ini. Hadza <tuk tangan> ar Ini yang namanya pendapat, tidak ada pendapat lain. Fatafarraqa al-qaumu ala dhalika wa hum lahu maka mereka pun sepakat dengan usulan Abu Jahar dan mereka bubar dengan berkesimpulan harus memberikan perwakilan satu pemuda untuk membunuh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam wayankuru bikalladzi nakarru yusbituk aw yatluk aw yukhrijuk wayankurun wa yamkurullah wallahu khairul makirin kata Allah Ketika mereka membuat makar yang kurubika, Allah dinaikkan salam. Untuk apa? Yesi itu kaauyak tulu kaauyuk riju. Yesi membunuh. Wajuk riju mengusir. Usulan-usulan yang tadi darut najwa Allah sebutkan semua dalam surat al-anfal yang akan nanti malam kita baca. Ikhwanul muslimin azza kum Allah. Wajan kuruna Wallahu khairul makirin. Mereka membuat rencana, Allah pun punya rencana, dan sebaik-baik rencana adalah rencana Allah swt. Dan yang pasti akan terjadi adalah apa yang Allah rencanakan. Faatajibril alaihi salam Rasulullah sallallahu alaihi waalahe wasallam berkata, maka Jibril pun datang menemui Rasulullah sallallahu alaihi waalahe wasallam. Kemudian berkata, La tabitha diilah al-firashik. Jangan kau bermalam malam ini di tempat tidurmu wahai Rasulullah. "Allah di kuntatabitu alayhi yang biasa kau tidur di atasnya. Malam ini jangan kau tidur di sana." "Pamanna kanat atamatan minal lail ketika sudah waktu semakin malam, ijtanau ala babih yarsudunahu." Mereka pun berkumpul dan mengawasi rumah Rasulullah sallallahu Mengawasi Rasulullah sallallahu mata ia menang. Kapan tidurnya? Ini sudah pemuda-pemuda berkumpul dari semua kabilah. <tid> kalau sudah tidur, maka niscaya mereka akan menyerangnya bersama-sama. Malam <tid> Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam maka Ibn Abi Ketika Rasul melihat mereka sudah mengawasi di luar rumahnya, maka beliau berkata kepada Ali bin Abi Talib, Nam ala firasi, Tidurlah engkau wahai Ali di tempat tidurku sajaburdi al dan tutuplah badanmu tubuhmu dengan selimut kuin selimut hadrami dari hadramut yang berwarna hijau dan did di dalamnya sungguh tidak akan berhasil dan tidak akan mereka bisa memberikan kejelekan kepadamu apa yang tidak kau sukai. Jadi yani jangan takut, tidak akan mereka memberikan kejelekan kepadamu. dan ucap Rasulullah sallallahu tentunya ahli percaya. Wa ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nama. biasa kalau tidur memakai selimut tersebut di tempat tersebut. Ternyata saat itu di tempat itu ahli yang berbaring dan selimut yang dipakai adalah selimut Rasulullah. Sallallahu alaihi wa alaihi wa sallam Dikisahkan dari Muhammad ibn Kaab Al-Qurabi Dia berkata Lama jitama'u wa fihim Abu Jahal ibn Hisham Ketika mereka berkumpul Pemuda-pemuda tadi Dan bersama mereka ada Tokoh yang paling jahatnya Yang mengusulkan usulan tersebut Yaitu Abu Jahal bersama mereka Fakala'u wahum ala babih Berkata Abu Jahal ketika mereka sudah ada di pintu rumah Rasulullah SAW Abu Jal berkata inna muhammadan yaz'um annakum in taba'tumuhu kuntum muluk al-arab wal-ajam summa bu'istum min ba'di mawtikum faju'ilat lakum jinanun kajinanil urdin wa in lam tab'alu kana lahu fikum dabhun summa bu'istum min ba'di mawtikum summa ju'ilat lakum narun tahrikuna fiha atau tahrikuna fiha Kata Abu Sesungguhnya Muhammad ini... Sallallahu alaihi wa alaihi Mengaku-ngaku... Menganggap bahwa kalian kalau mengikutinya... Kalian akan menjadi raja-raja Arab... Dan raja-raja asing di luar Arab... Ya, Romawi dan Persia... Dan nanti kalian akan dibangkitkan setelah mati kalian... Dan katanya kalian akan... Diberi surga-surga... Seperti surga surga Urgun... Seperti taman-taman di Urdu, ya, Tamannya para raja-raja lahu Kalau kalian tidak mau mengikutinya Kalian akan dibantai Kemudian kalian akan dibangkitkan Setelah mati kalian Dan kalian akan dimasukkan dalam api Dan kalian akan dibakar di dalamnya Katanya Kalimat yaz'um Itu menunjukkan kalau Dia tidak percaya Kalimat zama za Dipakai pada sesuatu Yang dianggap dusta sehingga apa terjemahan yang tepat katanya ya ini tidak percaya begitu dia menganggap secara batil bahwasanya kalian kalau begini kalau begitu ilah akhiri maka Rasulullah pun keluar shallallahu alaihi wasallam keluar dan menjawab ucapan Abu Jahal min beliau keluar mengambil segenggam tanah segenggam pasir di tangannya Kemudian berkata, Anak Aku lalu balik. Iya. kata Nabi, Aku berkata seperti itu. Bahawa kalian mengikuti Aku, kalian akan menjadi raja-raja, penguasa-penguasa di muka bumi. Kalau Nabi Nabi Rasulullah janji ini, Rasulullah Sallam bukan mengucapkan dari hawa nafsunya. Inhuwa illa wahyoon yohaa. Layan tilkanil hawa inhuwa illa wahyun yuha Beliau tidak mengucapkan dari hawa nafsunya, melainkan wahyu yang Allah turunkan. Allah SWT. Allah berfirman, ini dalam Al Quran, bahwa Allah SWT akan memantapkan kalian di muka bumi. Enak? Walau kemiskinan nakum, disyakai Allah akan menjadikan kalian mapan di muka bumi. Enak? Khabar? Berkata Rasulullah SAW Naam ana aku ludhalim Iya, aku juga yang berkata demikian Bahwa kalau kalian menentang Kalian akan dibantai Dan kalian akan dimasukkan ke di dalam neraka. Wa anta ahaduhun Dan engkau salah seorang mereka Kata Nabi Sudah dikatakan engkau salah seorang mereka Kau negerina Allah Perhatikan kalimat ini Nanti akan berkait di kisah-kisah di belakang ketika akan terjadi perang besar, justru yang tidak berani berangkat Abu jahat. kenapa? Dia berkata kepada sahabat-sahabatnya, sungguh aku ingat ucapan dia, mengatakan bahwa aku diantaranya, dan biasanya kalau dia bilang begitu, biasanya benar. Sanilin kalau melihat, sesungguhnya segagah-gagahnya orang kafir musyrik. Itu orang pengecut penakut sehingga dia menyatakan dengan kalimat tidak, aku masih ingat ucapan dia mengancam aku dengan api neraka, mengancam aku dengan pembantaian, aku khawatir inilah waktunya. Maka orang-orang Quraisy mendengar kalimat itu tertawa dan mentertawakan Abu Jahal. Apakah engkau pengecut penakut? Apakah engkau begini? Apakah kau begitu? Dibawakan dupa atau dupa? Dupa itu wewangian yang, yang pakai asap yang biasa dipakai oleh perempuan di tubuh-tubuh mereka sebelum eh, tidur menemui suaminya. Eh. Dibawakan kata mereka, "Engkau pakai dupa saja kemudian tidur." Eh. Maka tersinggung dengan ucapan itu, dia bangkit tidak, aku akan berangkat. Eh. Kemudian berangkat dan terbunuhlah Abu Jahal dalam perang eh. Diseret kepalanya oleh anak kecil, anak-anak eh, sekelas eh, MTS Kelas SMP begitu. Kholifin azza qumullah itu Amr ibni Jamuh namanya. Kepalanya diseret oleh ibnu Mas'ud Rasulullah Taala yang membunuhnya Amr ibni Jamuh. Kholifin azza qumullah ada kulihat. Yang jelas Rasulullah Sallam berbicara dengan tegas kepada Abu Jahal dengan tidak ragu sedikit pun. Iya, aku mengatakan demikian dan kamu termasuk salah satunya yang akan dimasukkan ke dalam api neraka anhu. Kemudian Allah SWT mengambil pandangan-pandangan mereka, menjadikan mereka tidak bisa melihat. sehingga mereka semuanya tidak melihat Rasulullah sallallahu alaihi mendengar suaranya tapi tidak melihat orangnya. Kemudian Rasulullah sallallahu menebarkan pasir tadi di kepala-kepala kepala mereka. Kemudian pergi. Kalau dinafaz Allah saat itu mereka betul-betul tidak tahu apa-apa. Dicabut oleh Allah pandangannya mereka tidak mengerti apapun yang terjadi. Rasulullah membacakan ayat Allah Taala yang si nuar Quran yang hakim sampai pada kalimat: "O jangan membiarkan seda, O bin Khalifah seda, bagh sheena fahum la yusirun." Kami menjadikan di belakang mereka tutupan di depan mereka tutupan dan kami tutupi mereka fahum la sehingga mereka tidak bisa melihat hatta farigh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala ayat beliau membacakan sambil menebarkan pasca di kepala mereka dalam keadaan Rasulullah membaca ayat dalam surat yasin tadi hingga selesai walam yabqa minhum rajulun illa waqad waba ala ra'sihi tulaban tidak tersisa satu orang pun kecuali di kepala mereka sudah ada pasirnya. Sombang ada ayat Kemudian pergi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemana beliau ingin pergi? Ya ini kemana yang beliau tuju yang beliau rencanakan. Faatahun Tiba-tiba datanglah seseorang. dari orang yang tidak bersama mereka. Fakalah Apa yang kalian tunggu di sini? Allah Muhammad, kami menunggu Muhammad. Sallallahu alaihi wa alaihi wa sallam. Allah, <kala> sungguh kalian sudah dirugikan oleh Allah SWT Haduhu Allah, hifalagah Sungguh demi Allah, Dia telah keluar melewati kalian. kami kedua dan Dia tidak meninggalkan salah seorang diantara kalian satu orang pun, kecuali meletakkan di kepalanya pasir tanah. فانطلق لحاجته kemudian dia sudah pergi untuk menunaikan kebutuhannya. apa yang kalian lihat tiap dan apa yang terjadi pada kalian. masing-masing meletakkan tangannya di kepalanya memeriksa iya semua kepala mereka ada pasirnya ada tanahnya. maka mereka pun melihat apa benar berita tadi. Di intip lagi rumah Rasulullah SAW Ternyata mereka melihat ada seorang yang tertidur Ali yang tertidur di atas kasur beliau Di atas kasur Rasulullah SAW Mutesajjian bi burdi Rasulullah SAW Berselimutkan dengan selimut Rasulullah SAW turun Maka mereka bangkit harapan kembali Dan berkata Wallahi inna hadala muhammad naiman alaihi burdu Sungguh Aku melihat dia tertidur Di sana Dengan selimutnya Falamnya berahu kadhalik maka mereka terus menunggu hta asbahu sampai pagi hari fakal Aliun radhiyallahu taalaan wa anilfiras maka bangkitlah Rasulullah saw ah, bangkit Al Ibn Batallik fakalu wallahi laqad kana sadkan al ladhi haddatana ketika dilihat ternyata Al Ibn Batallik maka mereka berkata sungguh benar apakah orang tadi bahwasanya orang itu telah pergi bahwasanya Nabi telah pergi dan yang tidur ini ternyata Alim namanya Talib. Ya. Alat Aisyah berkata Aisyah radhiyallahu taala anha, yukti Rasulullah alaihi wa alaihi wa saw. An ia tiya bait Bakar. Sungguh tidak salah. Ya. Rasulullah saw. Mendatangi rumah Abu Bakar radhiyallahu taala anhu di salah satu dari dua penghujung siang. Salah satu dari dua penghujung siang adalah infaq sore hari, wa imak pagi hari. Allahu taala alam lebih tepat pagi hari. Kenapa? Karena perginya kemarin malam hari. Ketika tertidur sebelum alimnya tertarik bangun Rasulullah SAW sudah keluar. Rasulullah fil hijrah. Hari yang diizinkan Rasulullah SAW untuk hijrah dari Mekkah. Minbe ini bahari pergi meninggalkan antara punggung-punggung kaumnya. Atau Rasulullah SAW Bilhajirah datanglah Rasulullah wasallam ke tempat Abu Bakar Siddiq di waktu hajira. Hajira udah agak siang matahari sudah mulai terik. Fisra atinka nelayativihah di waktu-waktu yang tidak mungkin ada seseorang yang datang di hari uh, di waktu itu. Waktu yang jarang orang keluar, waktu yang sangat panas, sangat teriknya. Almarah Abu Bakr ketika Abu Bakar melihatnya, Rasulullah illa Tidak mungkin Rasulullah Sallam datang di waktu yang seperti ini, waktu yang jarang sekali orang keluar rumah, kecuali pasti ada berita besar yang terjadi. Almarjakala. Takafara Abu Bakrin ansariri. Ketika Rasulullah masuk, maka Abu Bakar bergeser dari tempat duduknya, dari hamparannya, agar Rasulullah selalu duduk di hamparannya. Fa sara Rasulullah sara-saraullah sara-saraullah sara-saraullah sara-saraullah sara-saraullah sara-saraullah sara-saraullah sara-saraullah sara-saraullah sara-saraullah sara-saraullah sara Aisyah sara-saraullah sara-saraullah sara dan asma saja. Fakallah Rasulullah Sallallahu Alaihi maka Rasulullah pun bersabda, man keluarkan semua yang ada di rumah ini. Ini keluarkan dari dari kami. Ada pemberitaan yang rahasia. Keluarkan semua. Maka menjawab Abu Bakar ya Rasulullah, tidak ada orang lain di rumah ini kecuali dua anak perempuanku." Wahabida ka apa yang terjadi atau apa yang akan dibicarakan? Fidah ka Abi Wa'ummi bapa dan ibuku sebagai jaminan. Faaqalah innallahad adinali fil khuroji wal hijrah. Rasulunya Allah telah mengizinkan aku untuk keluar hijrah. Ekhwanul Muslimin, a'azomullah. Orang Muslimin yang tadi. Di sini. Lagi. Aisyah menyatakan layu, ti tidak salah Rasulullah SAW mendatangi Abu Bakar karena memang Abu Bakar sudah menduga Rasulullah SAW, ingin ditemani oleh dirinya dengan kalimat yang kemarin atau dengan kalimat yang sudah kita baca tadi ketika Rasulullah SAW menyatakan la atau semoga engkau akan mendapat temanmu untuk hijrah, okay. maka Abu Bakar menduga, mesti Rasulullah, SAW. maka langsung dengan cerdas Abu Bakar membeli kendaraan. Membeli unta untuk perjalanan Dua Untuk Rasulullah SAW satu Untuk dirinya satu membelikan perbekalan Perlengkapan semuanya Dua Untuk dirinya dan untuk Rasulullah SAW. Maka kata Aisyah Tidak salah Rasulullah SAW mendatangi Abu Bakar Karena semuanya sudah disiapkan Radiyallahu ta'ala Anhu wa wa'arbahu Maka ketika sampai Rasulullah SAW rumah Abu Bakar Abu Bakar melihat ini pasti ada perkara besar yang ternyata Rasulullah menyatakan al Qurush Allah telah mengizinkan aku untuk hijrah maka kata Abu Bakar as ya Rasulullah maksudnya mau ditemani ya Rasulullah Naam as -sohbah. iya aku ingin ditemani engkau fa ma sya'ar qat dari kalium dan farah kata Aisyah sungguh demi Allah aku nggak pernah tahu nggak pernah merasa kalau ada seseorang yang bisa nangis karena gembira kecuali saat itu melihat bapakku Abu Bakar menangis karena gembiranya min farah itu hingga ketika aku melihat Abu Bakar menangis baru aku tahu ternyata ada orang yang menangis karena gembira. Dipilih oleh Rasulullah SAW untuk menjadi teman dalam perjalanannya, maka Abu Bakar gembira, bukan main apa yang diduganya. Ternyata benar, yaitu menemani Rasulullah SAW untuk hijrah. Kala, kemudian berkata Abu Bakar ya Nabi Allah, inna hatai, inna hati, inna hati, inna ya Rasulullah untuk dua kendaraan ini sudah aku persiapkan untuk ini untuk aku dengan kau. Okay. Maka Abu Bakar pun menyewa penunjuk jalan Karena waktu itu jalan tidak seperti sekarang Kalau tanpa petunjuk jalan atau tanpa orang yang mengerti jalan Bisa tersesat di padang pasir dan mati kehausan Itu yang terjadi Sehingga menyewa seseorang yang bernama ibnu Urqut sini disebutnya Tetapi disebut pula dengan ibnu Arayqat Wallahu ta'ala ta'ala Wa musyrikan padahal dia masih musyrik tetapi karena memang orang-orang Mesirkan itu adalah ahli dunia, kalau dibayar, ya mereka tak. Pokoknya zalat pokoknya riyal. Enak. Ya do Luhuma dicewa dibayar untuk menunjuk jalan ke Madinah. Pada waa ilaihirahilatayhimak maka diserahkan dua kendaraannya kepada ibn Waraikat Abdullah ibn Waraikat. Limi maka kedua kendaraannya dipelihara oleh Ibn Raikid diberi makan untuk suatu saat ketika berangkat hijrah ini kecerdasan berikutnya dari Rasulullah SAW dan Abu Bakar tidak langsung berangkat saat itu hijrah tidak tetapi dipersiapkan semuanya kemudian beliau berangkat dan Abu Bakar berjalannya ke Gua Tau dan sembunyi sehingga beritanya mereka safar hijrah, mereka sudah menduga kuat, mesti hijrah mesti ke Madinah maka jalan-jalan Madinah yang mereka cari semua jalan-jalan ke Madinah mereka tutup, mereka halangi, mereka cegat, tapi tidak pernah mereka temui sehari, dua hari, tiga hari tidak pernah mereka temui Rasulullah SAW dan Abu Bakar, di rumahnya juga tidak ada. Sehingga Orang yang disewa tadi Dikasih pesan Bahwa pelihara dua onta ini Beri makan supaya sehat Sampai nanti ketika aku beri khabar, berangkat berangkat ngerti? Iya, Selesai Sehingga dia memelihara dua Dua ekor unta tadi Dalam kadang tidak tahu kapan berangkatnya Dan siapa yang akan berangkatnya ngerti? Pokoknya saya disuruh melihara dua Ekor unta ini selesai Kapan disuruh berangkat, berangkat kami direncanakan akan mulai tentang insyaallah pada kajian datang billahi taala mohon maaf diratan akan نقص wabillahit tawfiq assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh